Jadi kalau uh, hari ini saya mau mencoba menjelaskan sedikit tentang corona dan mungkin nanti ada beberapa pertanyaan ya Jadi apa sih sebenarnya corona virus itu sebenarnya dia sebenarnya suatu virus Virus yang sebenarnya dia tuh tinggalnya di hewan seperti itu Nah tapi dia bersifat zoonotik, jadi dia bisa berpindah dari hewan ke manusia kemudian Uh, kalau kita lihat secara DNA-nya dia melawan virus RNA seperti itu ya beredar sirkulasi diunta, kucing, kelawar, ada ular, gitu ya. Kemudian dapat berkembang dan menginfeksi manusia. Sebelum yang kita muncul saat ini coronavirus itu ataupun COVID-19 yang tadi disebutkan, saya sudah ada kasus ataupun SARS dia ya, yang beberapa tahun yang lampau sudah terjadi. Kemudian untuk angka kematian yang dulu, dua, dua, dia peluang epidemi dari 2 beta coronavirus ini Sebenarnya untuk SARS sendiri 10% dan untuk MERS 37% Sementara kalau untuk coronavirus ini cukup kecil, 2-3% Jadi memang jauh lebih kecil Kemudian pada saat uh, akhir Desember, kira-kira 31 Desember itu sudah muncul di Cina Dan itu dilaporkan ke WHO karena kasus-kasus Uh, sakit, pneumonia, atau dan paru yang berhasil Sehingga mereka bertanya-tanya, ini sakit apa ya? Akhirnya saat diteripi muncullah satu kode genetik Awalnya dia bernama uh, 2019 ENCOV ataupun novel coronavirus Dan mirip seperti yang SARS, tapi beda seperti itu Dan dicurigai, sebenarnya ini memang belum pasti Dicurigai mirip di ular right. Ini yang tadi saya 31 Desember ini, kemudian Akhirnya pada tanggal 27 Januari itu WHO, karena semakin banyak, bertambah waktu itu 27 Januari itu masih di bawah 10.000, sehingga kasusnya Jadi, dan masih terbatas di China dan beberapa negara, kurang dari semua negara Dan karena sudah ada kontak dengan manusia, akhirnya WHO pada tanggal 30 Januari tambah luas Dia ya, menetapkan sebagai satu perdauratan internasional, sebenarnya Jadi, bisa dibilang jadi perhatian khusus dari WHO, karena yang agak bikin kenapa jadi terkenal dan membuat heboh ya kalau di negara-negara termasuk Indonesia karena seolah-olah saya nggak tahu menyebabnya cepat dan saya melihat ternyata orang itu dari satu negara ke negara yang lain sampai yang ke ujung-ujung itu ternyata banyak ya jadi bagaimana orang itu banyak istilah like, kalau saya bilang banyak bepergian seperti itu yang menyebabkan virus itu itu tinggi. Nah, pada tanggal 3 Februari, Indonesia sudah melakukan kebatasan penerbatan China Kemudian, akhirnya nama yang COVID-19 itu muncul, dia lahir tanggal 12 Februari Punya nama ya, di orang tahun. <tuh -tuh. <tuh. ini sudah sudah ganti karena 29 Februari, coba Nah, ini mungkin sedikit lagi yang saya mau jelaskan Ada SARS, atau e, SARS itu dia, jadi yang coronavirus 1, 2, dan ya. 3 Oh, yang ini influenza virus, jadi sebenarnya virus itu macam-macam tapi yang cukup memang cukup terkenal itu ini yang flu burung ini merkovi itu dari kalau uh, kita muncul tahun 2012 kemudian tahun saat itu 2002 dan dikatakan setelah 2004 sebenarnya sudah tidak ada dan yang terakhir ada uh, covid 19 dan sebenarnya juga saya nggak tahu kapan sebenarnya juga sudah menghilang ya. Uh, untuk penyebarannya, uh, nih, masa inkubasi 2 sampai 3 hari, 2, 2 sampai 5 kalau di COVID ini memang rata-rata 5 hari jadi. Dikatakan uh, 2 sampai 14 hari tapi rata-rata 5 hari Meskipun ada juga yang mengatakan bisa lebih dari 4 hari 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Analisinya, uh, misinya emang belum jelas banget istilahnya masih dalam investigasi. Droplet, iya yeah. droplet itu waktu kita bicara, waktu kita batuk, waktu kita bersin, baik. Right? Gejalanya kurang lebih sama ya gangguan saluran nafas, dengan sampai juga sama. Gangguan saluran nafas biasanya batuk kering, kemudian demam, yang berat biasanya disertai dengan, dengan sesak nafas, gangguan fungsi ginjal dan bisa menyebabkan kematian yang berat tapi angkanya cukup sedikit kemudian angka kematian ini 2,9 persen dihitungnya sekitar 2-3 persen nah masalahnya yang sekarang adalah pengobatannya itu belum ada jadi vaksin belum ada, pengobatan belum ada jadi orang yang kematian